Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ingat ya. Kejadian tadi gak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi... <tuk> <tuk> Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. <tuk> eh, Nusa? Kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi. Eh. Uh, uh, itu. Uh, biasa. Uh, gak apa-apa Tante. Hmm?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 Gimana sih itu orang? Terus, terus, terus. Eh, tas jatuh. Mukanya tolongin. ya bener tuh orang. Ih, ih, nyebelin banget sih. Malah dilatih terus sampai ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu deh tante ceritanya. Eh, tapi tante janji. Jangan cerita siapa-siapa ya.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 kalian berdua ngapain bisik-bisik coba-coba ngomongin Tante Dewi ya? Hah? Oke, okay. sabar, gratis, pahala. <tuh> Enggak Tante, cuma mau kasih tahu ada coklat gratis beli gitu Tante, hah? Malu nih Tante. Hmm. <laughs> lucu nih, <laughs> kamu juga nih huh? coba kamu lihat <laughs> <laughs>